ya perumumnya betul namanya Mak Mak Jus Pak ini Pak ini ini makanan siap kirim? iya yeah. untuk makan siap? iya yeah. apa ini sih? apa ini sih? Yeah. apa ini sih? apa ini? banyak sayurnya ya? iya yeah. sekali-kali ya? beli sekali buah ya. dan dikasih buah gitu jadi kalau mereka yang ada di pengusian biar dapat yang fresh terus gitu yeah. nah, ya semuanya di instan terus ini yang lagi masak. Ya. pakai plastik. Nanti yang mengirim ke tempat-tempat lokasi penampungan, disampaikan plastiknya digumpulkan. Nah, kalau enggak kan jadi. Stok makanan masih? Masih. masih cukup? Cukup. Cukup. Cukup. Kalau kurang minta bupati, kalau bupatinya habis minta saya. Yang penting warga yang apa namanya sedang terkena dampak, pastikan mereka makanan cukup, pastikan mereka sehat. Ya. Nanti urusan kesehatan, biar diurusin dinas kesehatannya, tapi kawan-kawan bantu supaya. Saya Pak Eto'p, Pak ya? terima kasih nah. Tangan, ya, hey, ya. ya. ya, ya? Oh, kasih okay kan, Pak. Oke. semua Pak. Sehat ya. Oke. Oke. Oke. Oke. Yang ada, ada. Dia ah, ah. -tem -tem -tem. itu kan genangan yang di mana tadi aku lewat itu kubus jadi, oh, maksudnya dia, Pas di sini kesini kemarin sebenarnya ini saya ke ini lalung pak, pak jadi di kanan, pak. Dan sudah di Dan itu itu yang pak, ya. napis, pak. Itu pintunya sudah kesel, pak, anakku salaman pak pak, Oke, ya. Ayo, dengan Murah, Siap ya. siap ya, siap. Iya. Iya. Misalnya, siap Siap Siap Di di dalam. Bu. Sehat. Gatal gatal ora? Hah? Siap tuh. Yang banyak di dalam ya, oh, ya, ya ada dua bayi. Ya. Oh, ya, ya, ya ya ya. Jadi, oh air. Saru, ya. Saru, daru, huh? 3 minggu Hah? minggu. Berapa bayi? Satu. di? yang merah pak. ada Sebelum belanja, apa sudah kasih yang dipakai ini. Pak yang ini, ini. yang ya? Ini pun punya dicampur-campur. Ada dokter ya sini? Ada, Nah diajari namanya apa tuh? dokter. Dikasih penjelasan biar pakai. Kok lancar ajaan, lancar. lancar lu Wes lancar mas nduk kae, Pakai asli, Pakai aja. di putune. ya putune? Jakarta. Putune <pak. tut> Siap di Jakarta, Pak. Pak? sih kegiatannya uh, do? dong. <gulauan cukupan> apa? pak. <gulauan> nah, <komentar> ya. <gulauan> oh, apa? apa? menang banget bapak melu masak apa mm, okay, yeah, kegiatan Om yang tanda perumum itu iya karo masak kan kegiatannya orang langut iya loh sehat-sehat ada yang sakit tidak Pak Ada ya. ya. semua Capek apa? <hampasih> Dijuguin pun nih Biar kita ke kepala Yang oh, oh iya, kamu tidak sekolah? Kelas berapa? TK. TK. TK. TK. TK. TK. kelas berapa? TK. TK. TK. TK. TK. Kecil TK. TK. TK. TK. TK oh iya, sekolah iya, TK juga belum TK, belum jawab, oke TK, siap Bu ya, baikin bagi udah jadi baca So, perahu, perahu. Nah, ini, nanti jalannya sampai, ini nanti di depan itu Pak lihat agar air ini bisa Maksudnya normalisasi khusus komunikasi, masukin masukin ini. Anda itu jangka panjang, masa gini? Saya pengen ini dalam apa satu hari ini airnya satu itu setia. Pakai jadi satu di pohon, Pak. Dengan di itu juga tidak mungkin. Nah, Karena keluarnya ke sana kan tidak menempat ke jalan raya. Maksudnya satu sungai juga ada segitunya. Itu, Karena marilah diri. Ini, nah, Pak ini kalau jam 1 ya sampai jam 1 malam, air laut pasang. Jadi airnya naik. Turut ya? Iya, di antara Jadi kalau malam, airnya semangat ini. Oh, Itu nggak ada tanggulnya? Ada, Pak. Dalam evakuasi, ada diurupan di beli-beli ya, kurnia sama sungai juan, Saya aku nanti lo creepy ya, maksudnya gini, Pak. Ini kan nggak bisa kita pasrah karena adanya rokok. Kalau nanti jangka panjangnya katakan tidak tangguh, ini bapak juga dibisu sih. Benar, saya sudah bicara. Kan kita nggak bisa mengira begini. Wanua Pak rokok, kan bu? Iya caranya saipik, yuk ditanggulangi. gitu loh. Nah, mungkin kan warga di sini tahu ini loh Pak masalahnya. Ini berarti tiap tahun kayak gini lebat. Itu dari ya, bulu, gini, Pak. Iya, Pak. Tahun, tahun ini, Pak. Iya, Pak. ini dia. Ini lebih besar dari, lebih besar dari tahun kemarin. Tahun kemarin, bukan? tahun kemarin itu 2021. 2022. 2021 2022. Tapi eh. eh. besar nah, ini. tahun 2022 banjir ya? Seberapa tingginya? di sini tidak ada sampai Oh, enggak ada sampai sini. 2021. 2023 nggak ada 2014 paling besar jadi setelah 2014 ini besar mana 2014 sama yang sekarang 2014, 2014 14, sampai beli sana masukkan tinggal dari Kamboja Nah maksud saya gini kalau kalau sejak yang apa itu sudah panjang ya sekarang yang diperlukan apa desainnya seperti yang mana, apa apa siapa nih penyelesaiannya merugi itu sambil Kamboja Orang ada dicaman ya, siap Ayo. Yeah. <laughs> Terkait banjir ini pak Ini sudah bertahun-tahun Kalau solusi untuk jangan ngapain Kelihatannya, kita Tidak ada tempat kuisannya dicicok Tidak ada siapa untuk kembali Karena ini perjanjian laut dan ini sungai singurus gondol Juana ini ngepong Karena ini dari keloberan Bendungan, wilalong Yang ada di dikembangkan Kalau sini gak hujan pun sana hujan Panas, mesti sana dibuka pak karena itu mungkin di, di dalam hitungannya mereka tidak hmm. apa istilahnya tidak dibuka nah, sehingga di sini tempat oke okay. nah, karena pasti kalau dibuang ke sini kan terjadi seperti ini c si. kemana bicara sama bpjs untuk menyelesaikan persoalan ini normalisasi yang pernah kita lakukan di tahun 2002 satu yang bekam banjir itu mungkin itu yang menyebabkan tidak bukan tapi kalau jangka panjang, Pak, satu-satunya jalan adalah kita memang ya dengan atau kalau enggak dengan suketan ya dengan di... <Susuk> Jadi, makanya ini aku Benison aku kan apa antara ini dengan sungai tadi itu ndeloke ning juga tidak hanya melihat itu Woi, itu sedih tanggul. Ya, kalau sampah tidak? sampai kan dokter gue, sengi-sengi nangin dokter, right? loh, nah. halo benar, dulu <tuh> oh. ada helikopter pak ya, kandar oh. aja, ini kan udah berangin ini langsung belum lapar nih, oh ini ini ini ini, wah oh, ini masih dalam, ini dalam segitu ya. Kalau Jem -Jem. itu domkok Pak itu domkok itu kok ngadek, ngadek, ngadek dia sudah berdiri ya Pak sudah berdiri ya Pak zaman semuanya itu semuanya semuanya dada apa ngadek? ngadek takut Pak namanya ini aliran air ini dari mana ini? Jadi so, pipa ya. so, e, ini, ya. ini karena ada ya biasanya drainase. Ada saluran drainase. Masa, masa. Jadi drainasenya keluar masuk. Oh, ya. ya. Mas saya kalau ini dibuang Ternas ke sana Ternas nggak bisa ya. Iya ya, Pak, Ternas nanti Mas dari sana masuk sini. Karena perluannya sama, karena ini lebih unggul ya. saluran, mantul, tangga. gak. Oke, anu. Kalau dipompa di sini ada air yang masuk dari sana ya? Ada Ada apa? Tetap di kilo, lima ada dari saluran rumah tangga. Ini kita pasangnya, pokoknya ya. Pasunya ada yang pasangannya nol, sama terus di lompat ke Thailand. Genit, kenyang kalian. Tapi saluran rumah tangga cuma tangkap banyak. Ini takutnya dulu, loh, sama dulu, loh. Itu udah dong, itu udah dong. Isora gitu, kira-kira. Ini sih, kenapa enggak? Jadi saya gitu. Dari Sungai Simo iya, pak, ini iya, dari Silugongo iya, yang sange Simo. ya. Kita hitung lokasi airnya itu. Jadi kira-kira dari mana pasoknya dari mana? Terus kita hitung. Nah yang sifatnya seperti ini kita bisa terdeteksi. Titik Lama, ini sudah terhubung karena di bawahnya dibolongi gitu kan? Pembuangan nah, sekarang ditutupi. Terus kalau ditutupi kita pompa. Pak saya ambil 2-3 truk masuk ke sini, pompa darurat, terus pompa ke sana. Cuos, kan garing. Tapi ada nggak yang masuk dari sana? Kan kalau ada, ada yang masuk lah, dari ada. sana, kan perjemah nanti. Ada nah, ya. di sana itu yang nanti didesain, Pak, untuk diselesaikan. maka kemudian tanggul, tanggul, atau, iya. Nah, tanggungnya butuhnya seberapa? Kalau itu tindakannya butuh cepat kira-kira, butuh waktu berapa lama? Terus disiapkan. Nah, Aku udah matur sama Pak Basuki nanti bisa kita kerjasama sama PBWN. <tuh> Tapi kalau itu nggak banyak, umpamah kemarin saya ke Brebes ya. Brebes itu ada 22 meter, tanggungnya jebol, ambruk itu tembok. Terus gimana? Ya Pak, nanti diusulkan 2024 eh yeah. ini berapa biayanya kalau kayak gini? ya sekitar 220 juta lu mbak sesok apa? nah maksudnya gitu sesok, wah ini harus menunggu perubahan orang karena pikiran kita kan hanya satu saja pikiran kita kan hanya dari APBD terus habisin aja BTT nya jadinya habisin itu di tanggul hari itu 200 juta ngenten orang-orang 4 pemerintah ya pemerintahnya uang-uangnya orang rakyatnya nah coba Pak, gitu, nah, nanti desain satu persatu kalau kawasan ini sering terendam kira-kira problemnya apa? sehingga tindakan-tindakan cepat nanti kita ganti terus karu pusat, kalau provinsi, kabupaten, gotorong disampai apa, penyedotan juga perlu retensi di wilayah Tawon Pak? ya retensi, rapopo dah siapin gawe ini, khusus area ini dalamnya pun juga bisa Jaman bisa tahu bukan? Saat gurdi hilang. Berarti 2014 ke sekarang kan ya? Oke. Yang yang tinggi e -e -e. seperti ini ya. Setelah e -e -e. Ya. pernah normalisasi. Empat tahun dong. 4 tahun yang lalu normalisasi. Ya, yang normalisasi nama? dilakukan sehingga tidak terjadi. Ya. Oke okay, maksud saya nanti itu bagus. Ah berarti betul. ini wajib normalisasi. E -e. ini wajib buat bendung Sini wajib kolam retensi sini. E -e. hitung, tunggu tunggu tunggu tunggu, Oke, jujite, nah, ini mesti ya. Oke. Tapi ada ya. Pengentaso so, tambatan kapal, ha? Pak. yang menghambat air untuk Sama, umur. tambatan kapal kok dibereske. Nah, itu. tambatan kapal itu soalnya juga nutupi kapal iya, itu nanti nelayan diajak bicara, orang iso, Bro, nek koyo ngene gitu. banjir. Nah, kita sudah mesti. Kita sudah bikin itu tambatan kapal. Tapi posisinya di bawah itu nanti enggak digeser ke situ. Oke, nah itu. bisa arep pergeseran itu lho. Pak ya. Wes ngono ben ben rampung orang menang kono terus Pak Ganjar apa sih hahaha keceh Nah, oh, tak oh, ya. ya. oh, oh, oh. su oh, Sungai ini sebelah. Oh wala kini kita ini kan. Oke, oke, ya? sana. Ya, jauh, jauh. jauh ya. Ini kan kalau arahnya juga tidak di Wilalung sana, penbuangannya beda yang arah Kudus sama arah okay. ini. Oke. Okay. nanti mau ya? Oke, Bablas Niki apa telepon pon? malah keceh kilo. dia dulu aja rasa kadoan. Oh Ini beres ah. Iya dikirimi Mamit tikirimi, oke malah malah terus mudi nggak tas barang ngopo, <tik> <tik> nggak tas barang ngopo. <tik> <tik> mas Pak oh ketang ya ya ya berarti disedot <play> nah ini nasibnya di apa ya sistem Selesa, di di ya ya su iya. ditutup sudah iya, di tutup aliran sini ini yang kan kan itu Belanda itu kan gitu, Balanya dulur kayanya nangis. Nah, Tapi betul-betul air nggak keluar, bisa nggak, nggak, nggak keluar masuk gitu. Selebihnya kalau pompa, makanya tudut ditung yang sebelah sana. Yang sebelah sana itu aliran masuknya dari mana, nanti setelah itu di ditutup ya, ya. kan. Jadi memang daerah kita daerah cekungan toh. Iki ya, daerah Atau, da? rendah. Ya. Rendah toh. Nah, Karena ndak kudu dikupengi Tanggulnya sudah tapi lewat saluran-saluran. Nah, tadi kolam retensi ya. disiapkan sehingga kalau air masuk ke buang di situ dan di siji sedot. Ponen gambarke mawa Pak iki jadinya neng ndi wae. Matur natural. Jadi kalau Bukan lama-lama ya tahun ini lah, kalau kita kan ngelihat dari ramalan BMKG itu kan ini mulai turun, pindahnya ke selatan, kalau selatan sebenarnya relatif aman, kalau selatan relatif aman, makanya eh, apa, kita coba dorong untuk yang utara ini mumpung sudah mulai kering kita bereskan, nah sesuai cuacane tahun ngarep ekstrim lagi kayak gini kita udah siap. Hmm. Yeah. Kalau di sini memang ini termasuk daerah yang langganan, tangki. Uh. Ya, jadi si desa tanger, di sini, saya ngendi dia, saya dulu ke sini tuh loh, Pak Mutar yang sayang. Sari Maya, oh, mau gitu loh. Banjarasari ya. Banjarasari ya. Kan. ya. Nah, nah, ya Terus, ya, hmm. ya, ya. okay, si di saya, yang berikutnya, Pak. Oke, siap-siap sedih ya, loh? Malah belum, belum. Yuk, Pak, mungkin saya pak gak, Pak? Malah rame, penduduknya. Gitu. Apapun biasa gita, kan ya. sudah hampir gitu. dia. Ada rumah evakuasinya pak. ini jangan ya, nyiapin gitu. tuh dia. Sampai saking bapak. bapak. Gitu, gitu. ya. Maksudku ya kalau masyarakatnya siap dia akan beradaptasi. Tapi kalau tergendang terus kan gak sehat deh. Kita mesti bereskan. itu dia ya. Bunga bahagia kehadiran bapak. Hey. Gitu, ay. Ay. Terus pokoknya love you lah ya. Iya. <gitu. <magnan> <magnan> Salam tampil opo, <laughs> salam tampil larang gitu kok. nih mas, mas, mas. <laughs> Alat cuit orang di pangan. lah, ya. La. Yang apa yang ngungsi sih lah. malah Fungsi ya. Kalau itu terus. Ya, ya, ya satu curahnya tinggi sebenarnya di media sudah saya sampaikan kemarin dan kita menyelesaikan dengan beberapa cara ya karena cuacanya cukup ekstrim maka ya cuacanya dibereskan maka itu awan-awan yang di atas itu. Gumpal begitu itu potensi jatuh. Nah ini kita jatuhin dulu dengan teknologi modifikasi cuaca. dan nah, dibantu angkatan udara pesawatnya, Brin, BNPB yang bantu sampai biayanya, caranya, BMKG yang memberikan informasi. Nah informasi BMKG hari ini cuaca ekstrimnya berpindah ke selatan. Ini ke selatan, mulai geser ke selatan. Maka Pantura dengan modifikasi cuaca, alhamdulillah. Awalnya kayak gini tapi tidak terlalu kalau jatuh hujan tidak terlalu drift beberapa kali kan ya. tapi kayak pati ini ada beberapa karakteristik daerah yang memang cekungan ini tidak bisa dibiarkan hanya pasrah pada alam karena tantangan berikutnya adalah rob setiap bulan purnama pasti ada sea level rise ya kenaikan muka laut yang itu pasti akan akan balik airnya dan di area-area pesisir coastal area ini pasti akan tergantung nah tadi saya bicara sama Pak Kades Pak PJ Bupati dari PUPR. ya Tulangku dibantu di petaka, karena ini ada hubungannya juga dengan di kudus. Sungai apa tadi? Galung. Maka hari ini pagi ini Pak Basuki ke kudus. Kemarin saya ketemu, kemarin siang ketemu dengan Pak Basuki. Beliau diulang ke kudus. terus Tersaat titipin Pak sekalian pagi Nah, titik-titik genangan di area-area cekungan memang harus dengan uh, reengineering teknik gitu. Apakah ditanggul, tadi usulannya dibuat folder, terus kemudian dipompa. Jadi kolam-kolam retensinya dibuat. Nah, harus punya itu? Kalau tidak ini begini. Tidak kita melihat masyarakat seperti itu. Itu uh, teknis penanganannya. Dan tidak boleh lama. 2023 ini mesti ditangani. Nah, tugas kami dari pemerintah adalah mencarikan sumber anggaran itu. Nah, secara teknis nanti saya minta PUPR untuk mendesain area-area-nya, titik-titiknya nanti kerjasama dengan BPWS biar kami fasilitasi dari provinsi. -nya. Sehingga ini mesti diselesaikan secara lebih komprehensif. Ya, saya minta masyarakat dukungannya. Lama ini Pak Kades sudah membuat nih bantuan ini yang dari provinsi. ini. ini bantuan provinsi untuk desa. Beliau hemat, jadi setiap bantuan itu disambung-sambung sampai tuntas. Kalau saya tahu ada kades model gini, bantuan saya tidak 100-150, pakai <tuk> 1 miliar sekali. Itu <tuk> ya. suruh suruh ngerampungi, ditanggul agak naik. Tapi warga minta dukungan. eh uh, Limbah domestiknya, jangan dibuang ke sungai. Kita buatkan ipal komunal, ya. Terus kemudian tidak ada aliran yang masuk ke sana. Tadi saya minta, kalau ini saya pompa ke situ gimana? Saya ambil mama 3 truk, mobil pompa, portable gimana? Kering nggak nanti? Karena beberapa tempat kembali saya lakukan kering. Nah, itu... Gak bisa pak karena di bawahnya ada saluran-saluran pembuangan limbah itu. Nah, maka tutup aja semuanya. Jadi sungai jangan dikotori. Nah, kalau itu bisa dilakukan, uh, kedepannya ini kan jauh lebih baik. Ini jauh lebih baik. Gitu. Ini butuh dukungan masyarakat Ya, kalau lihat sungainya lumayan sih, lumayan sampahnya banyak. <laughs> jadi bebet dengan masyarakat Betanggu ini Apa ini Ini jalan ini bisa jadi tangguh Jadi bisa jalan evakuasi Tapi sekaligus tangguh Jadi lebih tinggi gak apa, -apa. Ditinggiin memang gak mahal ya Agak mahal Tapi kalau kemudian saya tanya tadi yang di sana saja Dengan ya kira-kira tadi ada berapa 30 cm ya, 30 senti ternyata pernah impas gitu ya. Jadi artinya 30 senti bisa cukup gak terlalu mahal Ya. Yang hmm? yang nah itu betul saya sedimentasi di muara juana ya itu yang itu mesti betul tidaknya normalisasi itu mesti dibereskan dan ditata termasuk tambatan perahunya jadi kalau tambatan perahunya bisa kita uh, selesaikan maka kawan-kawan lain bisa kita ajak ngomong yuk bareng-bareng kita tata ya agar lebih baik siap kalau, kalau tidak nanti bahaya tambatannya suksuan itu kalau terjadi kebakaran kapal satu hmm. Udah, ngeri, dan pernah terjadi ya, nah, saya masih ingat, maka saya cek lokasi, itu yang juga kita omongkan, nanti Kementerian Perhubungan sama PUPR saya bicara, maksud saya, khusus Juana ini mesti kita tata betul, karena ini legend loh Juana itu, ya enggak, <laughs> legend loh terkenal apa produk perikanannya bagus gitu sayang nanti kalau kemudian itu terdistorsi oleh ya manajemen yang buruk apalagi di area itu Maka ini bagian yang sudah masuk dalam obrolan saya nanti dengan Pak Menteri, oke okay. <San -tifuk> <San -tifuk> sehat gebuk, ya, <San -tifuk> <San -tifuk> <San> Dan... <San -tifuk> semangat ya Pak, Harapan... harus. Ayam, ya, beli bersih. itu, Bener ya? ya. Ya. apa ngingin jela orang di atas, di bawah <tuk> e. <tuk> Kakaub. Kakaub. <Cua! tuk> Kalau sudah, mudahan sih. Sekarang cuacanya sudah uh, turun, turun. Betul, saya cek ke pusat betul. apa namanya? Betul, betul. Betul, cuacanya udah betul. Betul, betul. Betul, betul. Betul, betul. jatuh itu kemarin sempat begini dua hari Bapak oh, tapi hujan lagi oh iya makanya kadang-kadang juga gitu apa namanya uh, kalau kita bisa tahan kurangi hujan aja dan nyelamatin di bawah bicara orang hujan apa? tapi tampan itu loh siap ya dan taruh pake COVID kita ada beberapa yang semangat ya satu minta salaman Pak minta salaman Pak minta salaman Pak 妈你啊怎么样呢 selamat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 kita saja ya, Coba. Ini 50 40 meter, Pak, NC yang tepat di sini. Oke, okay, ya. Yeah. Jadi kita gabung ke sini, Pak. Okay. Kita sudah di area Batman akan belakangan. Ah. Tempat itu di sini, Pak. Belakangnya dia. Oke, Jadi ini kami lagi persiapkan untuk acara mulai besok. Mulai besok? Jadi, okay. Ini masih masih perlu. ya, Pak, karena untuk akses di sini nanti kita akan melakukan penggorong sini, kemudian kita ukir, habis itu kita baru bongkar yang ini masih kuat. Masih dikatatkan meter kekuatan, Pak. Kita kasih ini sore, Pak lagi. Oke, yeah, sore ya. Masih gitu. kuat ya, Mas. Ya. Oh. Okay. Untuk kerjaan nanti kita bongkar dulu. Oke, okay. yeah. untuk kerja ya. Yeah. emang ada suplai yang dari sini ke sini. Ada, Pak, dari yeah. sini ada masuk. Akses dari sini. Akses, pasti ada. Untuk alat dan properti. Oh, untuk alat, untuk properti ke sana ya. Iya, iya, iya. Oke. Kita andelor, yes. oh, oh, marim, marim. ya kita andel, sedikit karena lokasi tergenang air luapan ini. oh tapi kita upayakan untuk penimbulan mbak, jadi oh, okay. biar bisa kerja kita pak. bisa kerja. ini kan yang tadinya harus bongkar jembatan tapi kita terobos dari kolom oh di -2. lah oh, ini terkena oh yang ini oh limpasan ini ya banjiran bu dulu kan kita sampai sini ya jadi pak ini sampai sini pak ini kerja mau kita timbun harus kerja Pak. ya benar jadi kita menimbun Oh, oh, oh, oh, Apa? <laughs> Pulang nyambut gawe malam mulih. Ya, ya. oh, berkumpul ya, ya. ya, ya, ya. oh, oh, kan bahaya, bahaya kan Pak. Kalau di sini berkumpul dana akan tergenang Kita ya nanti ya. Iya pak. Ini satu tahap lagi selesai pak di sini. Karena dengan as-2 tapi masih tergenang air. Satu tahap itu berapa hari? Satu. Satu tahap perhatian dari pembekian ya kurang lebih. Ini Pak, sehari pembesian sehari, sehari berikutnya, tiga hari. Tiga hari sudah corek, sudah matang iya. ya. Tapi yang sana nanti juga dicopot itu? Dicopot, Pak. Itu buat uh, akses kerja akses di Birgit. ya? Daripada ini menggunakan ponton ya. lebih risiko, Pak. Ya, Kontasi bahaya lebih besar. Kan jembatannya masih bagus. Iya. Kita tambahin shoring juga Pak di sana perkuatan ini. Yang itu? Iya yang bentang masak. Oh tapi ini airnya tinggi ini ya Pak? Iya. Ya. Ini sejak tanggal 31. Oke sama ya? Sampai. Oh, ini jalurnya sana naik. sudah ya. mulai aneh ya pas sini kan Pak? Mm. Iya. Dan disasinya sekarang bisa hmm. kan Pak? Iya Ini kalau roh di naik kan dia? Naik. Bisa balik ya? Untuk kapalnya, tambatannya juga sama. Ini ya, iya. ini padat ya. Sini ya? padat, Pak. Eh, kita cek eh, 100 lebih, Pak. Lalu lalang perahu kecil itu ya, hari di sini. jembatan oh, ya. yeah. yang kecil-kecil seperti tadi, Pak. Agak besar gitu, minimal. Yes. bantuan orang langsung okay. apa mam, kami okay. di suplai jika apa masak jiwa dipanengi matang dipanengi matang okay. okay. ada yang penggalek ada yang sekali nah kurang ngepora ini nah kurang nyewan ga? iya iya iya oke kita jalan apa? KL ya bagus. Hah? apa-apa nih? apa? Begiting. Begiting. apa, ini? Begiting. Begiting apa? Begesting. itu apa bahasa Indonesia nya? Oh, pesannya juga bergabung? Yeah. Iya. Pak. ya? Oke. Hahaha. Kita stok material tiap lubang waktu kita tambal, Pak. Uh, ya. Tapi di luar fitur uh, kita, kita <susur> kan jamen, ya. Uh, ya. Nah, Kalau kita cuma... <teleksipan> Ya, oke, halo. 在哪<笑> <这, 这, 笑> <这, 这, 这, 笑>